Mau duduk, memang kami faiddatum min yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang, ditidak, yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sudah Mbak Sri. kasih atas dan pada terima kasih Mbak Sri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbi alamin wassalamu ala amma ba'du puji syukur atas kehadirat Allah dimana atas berkat rahmat dan kita pada sore hari ini di bulan Ramadan dapat mengikuti kegiatan agenda yang diadakan oleh Lembaga wakaf Milenial. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Lukman Hamdani MEI selaku si Wakap Milenial, yang saya hormati Bapak Bapak Dr. Bayu Tri Cahya selaku pemateri kita hari ini dan yang terhormat eh, pan, para panitia juga Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah sudah bisa hadir. Dalam acara kita hari ini, sebelumnya izinkan perkenakan saya. Saya Megawati, selaku salah satu pengurus lembaga wakil milenial yang saat ini mewakilkan uh, CEO kami, yaitu Bapak Dr. Orkman Hamdani Mii, yang saat ini sedang kurang sehat. <tuh> uh, Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga kepada Bapak Dokter Bayu Bapak Dokter Bayu Tricahya S.M.Si selaku pemateri kita hari ini semoga pemaparan materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga acara kita berjalan dengan lancar mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kang Nobinnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Uh, sebelum kita memasuki acara ini yaitu pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya untuk membacakan quotes muta dari narasumber. Dia adalah Bapak Dr. Bayu Tritahia, ya, SEMSP. Nah, lahir di Surakarta, tanggal 21 bulan Maret tahun 1985. NIP beliau yaitu 1985-0321-2011-01-1011. Beliau adalah Lektor Kepala, -Kepala di ya, IAIN Kudus. Alamat beliau yaitu Jalan Mawar nomor 2, RT6 RW17, Ngeringo, Jaten, Karanganyar Jawa Tengah. Nomor telepon beliau yaitu 085229048779 Dan alamat email beliau yaitu cahyabe 780 riwayat pendidikan beliau yaitu Beliau uh, program Doktor Ekonomi Syariah Di Queen Sumatera Utara Medan Lulus tahun 2017 Dan uh, Magister Science Program MSI Akuntansi di UNS Surakarta Lulus pada tahun 2009 Dan uh, Sarjana Ekonomi Akuntansi di UMS Surakarta lulus pada tahun 2000, 2007. Kegiatan pelatihan profesional beliau yaitu uh, visiting professor visiting professor di UMM Malang tahun 2022 sampai bulan Oktober 2022 dan uh, pembuatan buku statistik keuangan daerah pemerintah kota Surakarta sebagai tenaga ahli pakar yaitu penyanggalannya BPKAD Pemkot Surakarta pada tahun 2022 dan pembuatan buku statistik keuangan daerah pemerintah kota Surakarta sebagai tenaga ahli atau pakar di Pemkot Surakarta pada tahun 2021 Dan pengalaman penelitian beliau atau PKM yaitu dengan judul Harmoni Kultura, Kultural dan Ruang Gerak Ekonomi Etnis Tionghoa Berbasis Kalsapas Adat Minangkabau di Kota Padang sedang proses sebagai ketua dan sumber dari BOPTN. Selanjutnya, konvergensi kearifan lokal untuk tumbuh secara dalam pembangunan ekonomi berbasis falsafah adat sebagai ketua di sumbernya di PNBP pada tahun 2020 dan subsidiaritas dalam. Elaborasi pengalaman data regresi berganda berbasis program SPSS pada generasi Y di Surakarta sebagai ketua dan sumber CNPT pada tahun 2021. Selanjutnya, jurnal karya ilmiah beliau yaitu Pengungkapan Islamic Social Reporting dan karakteristik Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70, Penerbit Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) 1 187 sampai 200 pada tahun 2023. Selanjutnya, urgensi kepemimpinan perempuan. Dalam formulasi anggaran pemerintahan, Surambi Madinah, kalau respect perspektif, perspektif keuangan Islam, penerbit, proceeding, konferensi gender, dan gerakan sosial, satu nomor satu, empat ratus sampai 461 pada tahun 2022. dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Uh, yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Uh, demikian dari diskusi singkat beliau. Baik langsung saja untuk pengaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bajut Rizkyo SEMS ini. Pada beliau waktu dan tempat kami diperkirakan. Kali ini Pada kesempatan kali ini nih, Pada kesempatan kali ini Saya diajak oleh uh, Pak Dr. Lukman Hamdani ya, Untuk mengisi terkait dengan uh, Problem riset seperti itu Jadi nanti pada kesempatan kali ini Saya akan berusaha untuk memaparkan salah kaprah yang sering terjadi dalam uh, sebuah riset seperti itu nah, mulai dari judul sampai endingnya seperti itu ya nanti akan dibantu slide-slide uh, yang akan tersajing ya. nah, saya minta tolong untuk dibantu nanti menghajikan slide-nya jadi salah kaprah ini sendiri berbicara mengenai apa? Salah kaprah ini sendiri sebenarnya kesalahan-kesalahan atau miss yang sering dilakukan oleh para peneliti, boleh jadi kadang dari kita sendiri atau bimbingan kita atau rekan dan sebagainya, di mana yang itu kalau tidak salah ini juga pernah dibahas oleh Prof. Jogianto gitu dari UGM seperti itu, mulai dari judul terus uh, substansi maupun redaksi mulai dari latar belakang sampai ke belakang seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang terkait nanti saya sertai uh, contohnya di slide yang tersaji, ya, seperti itu. Bulan sudah beberapa kali saya menyajikan terkait hal itu. Nanti kita coba akan bahas bersama, sambil menunggu warganya. Kebetulan saya sendiri dulu kenal pak lukman ini ya pak lukman pada waktu di medan nah seperti itu terus masih komunikasi sampai sekarang untuk powerpoint ada kendala Tuh. oh ya benar Prof, masih download sebentar ya yeah. Sebenernya. saya sendiri dari dosen dari Yayan Kudus tapi domisili di Solo seperti itu nah, kebanyakan aktivitas di dua kota tersebut Kudus dan Solo Ambil kita menunggu ya. Ini peserta ada 23 puluh tiga, dua puluh, dua sambil menunggu. mohon maaf ini tadi agak sedikit terlambat sebentar sudah, clear. Eh, sudah kelihatan ya Eh, clear prof. Nah, ini kalau Pak Amdan ini Pak Lukman ini kadang bicara prof, prof, prof, prof gitu padahal saya juga belum bro Tapi semoga itu bagian dari doa. Nah seperti itu. Jadi uh, di sini saya akan berbicara mengenai salah kaprah. Uh, kok hilang, eh, kau uh, hilang ya? Apa namanya? Ya uh, sementara ini sudah ada Prof sudah ada PPT Prof ya yeah. uh... Jadi judulnya adalah di sini saya coba me, ini ya, me, mengemas judul ini uh, diskusi kita mengenai salah kaprah dalam metodologi penelitian. Nah, karena kita cakupan ilmunya adalah ekonomi, maka di sini adalah ekonomi. Next, yang pertama adalah uh, apa yang sering kita kaji itu adalah yang pertama judul penelitian. Judul penelitian itu pastinya harus jelas ya. Nah, terus serta menarik, dan menubah. pembaca ini dibantu oleh judul agar bisa menduga arah dan masalah penelitian kita. Nah, yang harus diperhatikan itu apa? Yang harus diperhatikan bahwasanya, walaupun kita replikasi, replikasi dari sebuah penelitian, tapi jangan sampai kita melakukan plagiasi atau duplikasi. Terus, penelitian ini harus benar-benar menarik. Ah, menarik benar-benar dari tadi dan juga kalau ini menjadi biasanya kan ada ya semacam konferensi diberikan dana atau hibah dan sebagainya ya kita harus bisa mengkaitkan dengan eh, topik yang diterima nah ya, seperti itu terus peneliti ini juga harus eh, bisa mengidentifikasi apakah di situ cukup data dan datanya ini mudah Diperoleh, dan variabelnya juga harus jelas seperti itu. Jadi, kadang ada beberapa kawan di ya, dalam hal ini mahasiswa, kadang mereka berinovasi, inovasinya bagus, memunculkan suatu variabel. Tapi ternyata sulit untuk diukur. Lah, itu nanti bisa blunder ya, seperti itu. Terus yang terakhir mengacu pada manfaat. Next, dalam hal ini kita sering tahu bahwasanya judul itu kadang tersaji modelnya itu cukup jamak, ya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya nah, seperti itu itu model yang sudah cukup jamak sebenarnya dari model judul itu nah, kita bisa bisa modifikasi ya modifikasinya bagaimana kita ketahui bersama bahwa kadang dalam hal ini contohnya adalah riset kuanti ya kuantitatif eh, variabel dependen itu selalu menjadi amatan amatan kita pada saat meneliti biasanya problema fenomena isu itu ada di variabel dependennya. Nah, maka modifikasi itu bisa kita munculkan. Bagaimana caranya? Itu dengan memunculkan variabel dependennya di awal supaya menjadi pusat perhatian oleh kita maupun pembaca. Jadi bisa modifikasi Islamic social reporting. Nah, ini bahasa penghubungnya ditinjau ditinjau dari aspek-aspek yang mempengaruhinya atau variabel independennya nah, seperti itu atau judul yang lainnya nah, itu bisa lagi dengan mengemas langsung pada eh, ini variabelnya saja nah, Islamic social reporting corporate governance strength dan blablabla seperti itu ini judul yang terakhir ini yang sering kita jumpai di jurnal-jurnal internasional seperti itu jadi kita tidak menaruh kata pengaruh, kata penghubungnya, tapi langsung menghantam pada nama-nama jenis variabelnya. Bahkan untuk judul di internasional atau nasional pun sudah banyak kadang judul pakai tanda tanya Itu saya kira inovasi dari sebuah judul. Jadi judul pengaruh itu tidak salah, tapi ketika kita memodifikasi, kadang judul itu menjadi lebih menarik. Seperti itu. Next. Ini dari judul ya. Kemudian apa yang harus kita kaji di sebuah riset itu yang pertama pastinya adalah latar belakang ya latar belakang ini menjadi bagian pertama setelah judul di sini harus bisa menjelaskan topik subjek area masalah yang dipilih kepentingan penelitian latar belakang juga harus menjawab mengenai apa dan mengapa ingin meneliti sebuah isu dalam riset isu dalam riset ini bisa bisa muncul suatu masalah atau bisa muncul suatu opportunity diversifikasi ataupun pengungkapan terhadap hal-hal yang baru jadi seperti itu jadi kita peneliti itu next harus tahu ya peneliti itu harus tahu ketika misalnya kenapa saudara harus meneliti ini yang kita amati variabel dependennya itu nanti masalah apa yang muncul atau problem apa iso, iso apa yang muncul dari variabel dependen itu kita bisa menjelaskan ibarat kadang ada pertanyaan kenapa saudara tidak masuk karena sakit berarti masalahnya adalah sakit itu juga yang tersaji kalau kita mau meneliti ada apa saudara harus meneliti ini karena ada ketidakoptimalan pengungkapan misalnya seperti itu nah, itu harus bisa di, dikaji atau dipegang atau bisa di ini ditangkap oleh sang peneliti, begitu. Jadi peneliti kadang dalam hal ini menyandarkan pada sebuah apa? Pada sebuah artikel jurnal. Setelah menangkap fenomena, mereka pasti akan didukung oleh sebuah jurnal. Nah, kenapa harus jurnal? Iya, karena jurnal itu untuk proses publisnya mereka sudah ada review, sudah ada ini misalnya semacam review diskusi dengan reviewer, reviewer reviewernya untuk mencapai standar yang dipersyaratkan dalam sebuah jurnal dan biasanya artikel dalam sebuah jurnal ini berisi hasil riset yaitu yang bisa dijadikan oleh kita untuk menjadi landasan atau dasar menangkap mencari fenomena oke okay, next, jadi dalam sebuah latar belakang kita juga harus menangkap apa yang namanya gap ya gap ini berarti ada kesenjangan kesenjangan apa? kalau fenomena gap itu realita dan harapan terus kalau riset gap ya kita melihat hasil riset terdahulu bisa dari hasilnya bisa dari variabel yang diangkat bisa dari teori yang digunakan dan lain-lain dan juga di sini juga muncul teori gap nah, bila mana kesulitan untuk membuat latar belakang apa yang harus kita lakukan nih biar lebih enak kita bisa buat poin per poinnya baru nanti kita buat paragrafnya dan paragraf itu sebisa mungkin harus nyambung nah, gitu seperti itu next jadi dalam latar belakang kita harus bisa memunculkan fenomena gap uh, riset gap itu sudah saya kira sudah bagus kalau teori gap itu mungkin uh, untuk model arti eh model riset tertentu ini contoh terkait riset isr isr ini adalah islamic social reporting Nah, kalau dulu saya buat latar belakang ini saya bicarakan dulu apa sih Bagaimana sih perkembangan entitasnya terus perubahan ekspektasi jadi di sini poin per poinnya sampai terus saya buat yang namanya eh, penjelas ya? bahasa penjelas di setiap eh, paragrafnya jangan menjelaskan dari poin ini nah, poin ini dari poin per poin ini pastinya saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga di situ nanti pembaca atau preview itu juga enak menangkap apa yang kita tulis ya. seperti itu ini contoh dari sayang ya. perkembangan perubahan perubahan pemikiran prinsip bottom line menjadi gaiden terus riset gapnya apa next memang bagusnya disertai data aktual nih. jadi ketika kita ditanya fenomena apa yang terjadi di lapangan kita akan bisa menjelaskan uh, bisa dari data atau bisa dari sesuatu yang kita amati langsung. Nah, contoh riset gap misalnya ini ya. Selanjutnya misalnya penelitian ini terletak dari beberapa unsur. Nah, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek karakteristik perusahaan dalam Jakarta Islamic Index tapi juga melihat aspek lain. Misalnya aspek corporate governance dan media exposure ini hanya contoh saja. Dimana pada variabel sebelumnya tidak pernah diangkat. Jadi dari sini dari kalimat di suatu paragraf misalnya ini suatu paragraf ini sangat menjelaskan bahwasanya kita itu berbeda umumnya peneliti itu hanya bicara masalah kontradiktif kontradiktif hasil riset terdahulu itu oke okay lah tapi apabila kita bisa menjelaskan lebih detail saya kira itu menjadi suatu hal yang lebih bagus nih misalnya ini terlebih lagi ini menggunakan variabel intervening atau mediating selain itu juga menggunakan pengolahan data yang berbeda lah ini menjadikan poin di mana kita itu berbeda dengan riset yang lainnya nah, seperti itu next ini contoh dari sebuah paragraf yang menjelaskan tentang riset lah. ketika saya dulu ditanya ya sebelum masuk ke riset gap sebenarnya kita bisa ditanya problemnya apa sih nah, Bapak kenapa harus meneliti ini oh, Pak Bayu kenapa harus meneliti Islam social reporting Nah, sebenarnya, sebelum oke okay. Sebel, sebenarnya sebelum uh, kita berbicara masalah riset gap ini sendiri, sebenarnya peneliti ini dituntut untuk melakukan uh, pengamatan fenomena atau melakukan survei awal, apakah dari amatan itu atau dari data awal itu memang benar-benar bermasalah. Lalu, nah, baru setelah itu nanti didukung oleh uh, apa nam yang namanya sebenarnya oleh apa yang namanya riset gap lah, seperti itu itu menjadi suatu hal suatu kompleksitas di latar belakang itu menjadi bisa cukup menyeluruh menangkap gap-gap nah, yang harus disajikan seperti itu next nih lanjut uh, uh, sebenarnya rumusan masalahnya dan salah kaprahnya ini rumusan masalah dan salah kaprahnya itu apabila gini ini menurut pandangan saya ya jadi ada riset kuantitatif ada riset kualitatif nah, riset kuanti kuanti apabila dia ini melihat pengaruh ya atau perbedaan atau komparasi perbedaan atau korelasi seperti itu kalimat tanya apa yang bisa digunakan nah seperti itu Menurut saya kalimat yang paling tepat adalah apakah. Misalnya apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kenapa apakah tidak bagaimana? Ya karena kalimat tanya ini otomatis akan memastikan, memastikan apakah terjadi misalnya hubungan, pengaruh, korelasi, perbedaan dan sebagainya. Kalau bagaimana otomatis kita akan menjelaskan proses dan rangkaiannya nah, padahal dalam riset kuanti pasti ada kepastian pasti apa pasti berpengaruh atau pasti tidak berpengaruh nah seperti itu jadi saya kira kalimatannya yang paling tepat adalah apakah selain itu kadang beberapa mahasiswa kalau dalam ini cukup latar untuk bertanya secara bersama-sama nah kenapa secara bersama-sama ini dirasa tidak perlu dimunculkan dalam rumusan masalah dirasa tidak perlu dimunculkan dalam rumusan masalah, bukan berarti uji ini tidak kita lakukan, tapi uji ini sudah barang tentu terlewati. Nah, misalnya secara bersama-sama itu menggunakan uji F. Padahal untuk melihat pengaruh secara parsial itu menggunakan uji T. lah uji F kalau dalam regresi berganda itu Pembahasannya adalah koefisien determinasi UCF baru UCT. Berarti kalau kita ingin membahas UCT, sudah barang tentu kita melewati yang namanya UCF. Atau biasanya kita bisa bilang goodness of it ya, kebagusan dari model dan sebagainya. Kalau itu sudah terlewati, maka kita baru membahas secara parsial ya. Kalau kita sudah membahas secara parsial, berarti yang variabel yang secara sama-sama -sama berpengaruh itu sudah barang tentu, berpengaruh. Sudah barang tentu. Apabila terjadi gas atau terjadi kasus, bagaimana kalau uji secara bersama-sama itu tidak berpengaruh? Saya kira tidak akan pernah terjadi. Gitu. Tidak akan pernah terjadi uji yang secara bersama-sama itu tidak pernah berpengaruh. Pasti berpengaruh, karena kalau tidak berpengaruh, yang uji secara bersama-sama itu pasti nanti akan ada perbaikan dari penelitinya. Lah. Seperti itu, itu yang perlu dicermati. Next, nih. Gitu. Nah, untuk teori sendiri untuk teori sendiri untuk teori sendiri kalau dalam riset riset kuantik itu memang kita juga di bukan di sebenarnya diharuskan untuk menguji teori itu sendiri nah, teori ini bersifat dari sesuatu yang sudah baku enggak. Makanya teori ini tidak pernah berbicara mengenai definisi operasional bla bla bla teori ini ibarat teori itu sudah baku dan sudah digunakan berulang kali. Jadi bukan teori ini bukan sekedar pengertian definisi-definisi itu bukan tapi misalnya agensi teori legitimate dan sebagainya banyak lagi enggak, kalau dalam ekonomi. Itu memang sudah baku lah seperti itu. Jadi bukan lagi definisi-definisi yang dihantarkanlah teori ini eh, pasti menjadi pembuka ketika kita, kita berbicara masalah landasan teori atau kajian pustaka dan sebagainya. Laitu, eh, misalnya saya nih saya meneliti Islamic Social Reporting teori apa yang bisa digunakan stakeholder sama seperti itu Kenapa saya menggunakan ini? Karena asumsi dasarnya eh, stakeholder dan legitimate itu sama dengan arah yang eh, poin dari yang kita teliti misalnya islamic social reporting eh, social reporting ini lebih bicara masalah sosial oh ternyata dapat dicakup oleh stakeholder maupun legitimate lah. seperti itu next nah, salah kaprahnya di sini biasanya mahasiswa atau peneliti itu memahami teori sebagai sebuah definisi atas variabel yang diangkat jadi kesannya bab dua itu adalah Tulisan yang berupa parade atau karnaval definisi padahal tidak harus demikian. Nah, yang apa harus kita sajikan bukannya adalah teori-teori yang kita angkat. Lebih fatalnya lagi kadang ada penguji yang tanya, bahwasanya masing-masing variabel harus terdiri dari satu teori. Wah, ini repot apabila peng, peneliti-nya ini menggunakan sepuluh variabel bisa sepuluh teori, nah, bisa tabrakan semua nanti teori ya. satu dengan yang lainnya, nah, seperti itu. Itu salah kaprah yang kadang terjadi next. Contoh dalam landasan teori, saya sistematikannya seperti ini. Jadi stakeholder, legitimate. terus Kenapa saya bicara sponsor Karena Islamic Social Reporting juga bicara masalah pengungkapan pengungkapan mengenai apa social responsibility sebelum islamic otomatis dulunya seperti yang kita saya kasih ada corporate dulu saya bicara ruang lingkup terus uh, governance standardnya terus baru masuk ke islami kerangkanya jadi ibarat kita cerita sistematikanya ini kena nih nah, dari atas sampai ke bawah gitu next Hipotesis, nah, hipotesis ini apa? Hipotesis ini praduga prasangka, prasangka praduga. Ini uh, otomatis kalau dalam riset kita harus menyadarkan pada sebuah uh, ya apa, apa bukti, gitu. nah, seperti itu dari dasar hipotesis berpijak dari teori yang digunakan kajian atau hasil riset terdahulu. Dalam penelitian sosial termasuk penelitian ekonomi akuntansi lebih banyak menggunakan menguji hipotesis alternatif seperti yang muncul di gunting review dan lain-lain. Next. Di sini juga ada salah kaprahnya. Salah kaprah dalam sebuah hipotesis, kadang hipotesis itu tidak dimunculkan bukti-buktinya apa, hasil riset terdahulunya apa, apa yang dimunculkan dalam sebuah teori, apakah juga mendukung hipotesis kita atau tidak. itu Tapi kadang tiba-tiba hipotesis itu muncul. Hipotesis satu, gitu dua tiga gitulah saudara ibarat menduga atau memperasangkakan orang tapi kita tidak disertai bukti kan rumnya nanti nah, makanya harus disertai bukti apa ya pencarian kita terhadap riset terdahulu jangan hanya satu mungkin bisa lebih dari satu ya supaya apa ya kalau buktinya lebih banyak kan penduga kita lebih kuat walaupun nanti juga akan dibuktikan dengan hasil olah data kita Nah, terus ada juga mahasiswa atau peneliti yang kerap berbunyi pengaruh secara bersama-sama. Kalau kita ibarat yang pengaruh bersama-sama itu, kalau kita lihat di riset-riset internasional, saya kira itu sudah uh, jarang, ya, sudah jarang. Memang sudah tidak ada yang mengkaji itu. Biasanya lebih bicara masalah uh, pengaruh secara parsial ataupun moderasi ataupun intervening dan sebagainya. Oke, okay, next. Hmm, ini ya Pengujian hipotesis adalah Pengujian jenis melibatkan dua hal Fenomena dan metodenya Ini sebuah analogi saja Jadi memotong sebuah kertas dengan sebuah gunting Maka Misalnya diperoleh hasil potongan tidak rata Ada kemungkinan pertanyaannya Yang jelek kertasnya atau guntingnya nah, Seperti itu Jadi kita harus sangat betul memperhatikan Apa yang namanya fenomenanya dan metodenya Jadi harus pas ya. Gitu oleh karena supaya hasil riset itu dapat dipercaya mencerminkan fenomenanya maka ketika kita melibatkan sebuah sampel yaitu sebuah sampel yang memang benar-benar bisa diambil dari orang yang dilibatkan dari sebuah fenomenanya nah, seperti itu next oke okay. kadang penguji kuanti atau kuali kadang ada yang berpikir aja itu sasa saja yang mungkin peneliti. Jadi mungkin riset kuali dan kuanti itu adalah satu hal yang berbeda di satu dengan yang lainnya, karakter, sifatnya, dan sebagainya. Maka eh, ketika kita melihat suatu fenomena yang akan kita kaji, apakah lebih eh, condong diteliti dengan kuanti, ya berarti kita pakai kuanti. Misalnya kita melihat ini nih, Laporan meneliti terkait tentang data-data laporan tentang keuangan itu berarti lebih terkait dengan riset kuanti. Ya. atau kalau bicara kuali, ya biasanya mengkaji tentang uh, fenomena di suatu daerah, lokal wisdom, perilaku, dan sebagainya. Itu yang mungkin lebih tepat pakai kuali. Jadi, memang uh, satu dengan yang lainnya mungkin um, karakter sendiri, uh, spesifikasi, kriteria sendiri, dan apa yang dilebatkan dalam sebuah kajian risetnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya. Dalam hal ini pasti keduanya sama-sama baiknya sesuai dengan apa yang dikaji atau diteliti. Next, nah, kalau di kuanti, kita dihadapkan pada skala lah. Skala ini yang harus memang walaupun sebenarnya simple ya. Kadang ini agak terlupakan oleh pendidik, apalagi mahasiswa kita nih. Itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Apa yang sering dijumpai adalah kita tidak memahami skala pengukuran ini sebagai sebuah identifikasi tipe data apakah ini masuk non-parametrik atau parametrik. Nominal ini sebenarnya seperti sebuah pilihan. Ya, uh, ya tidak dan sebagainya. Ada pilihan kalau ordinal ini ada perengkingan tapi jaraknya tidak sama. Kalau interval ini jaraknya sama, rasio ini nilai itu sebagai bukan sebagai sebuah lambang tapi menyeratkan hal yang sebagainya misalnya berapa utang saudara kosong berarti kosong itu sebagai sebuah nilai bukan sebagai sebuah rambang nah, seperti itu. kalau interval ordinal nominal kadang lebih menyeratkan pakai pelambangan uh, seperti itu next mengenali pendekatan dalam penelitian kuanti maupun kuali beberapa uh, literatur ya, pendekatan kuali ini misalnya ada naratif fenomenologi untuk melihat sebuah fenomena etnografi kredit dan posmodernis uh, sedangkan kuanti ada deskriptif uh, ada komparatif korelasi eksperimen ekspor faktor dan survei pemahaman akan sebuah pendekatan ini yang nanti uh, memudahkan seorang peneliti ini untuk membahas lebih lanjut, seperti itu. Next, uh, kalau kita kuanti, biasanya kita akan dihadapkan pada sebuah definisi operasional dan pengukurannya seperti itu. Oke, okay. jadi beberapa menganggap bahwa mendesikan suatu suatu variabel adalah mengukurnya sehingga menganggap hal tersebut adalah sama faktanya definisi operasional dan pengukuran adalah suatu hal yang berbeda mendefinisikan operasional ini konsep upaya supaya menjadi elemen atau variabel dapat diukuran biasanya kan ada penjelasan dan sebagainya terus supaya dapat Diukur, maka konsep harus didefinisikan secara operasional terlebih dahulu ke dalam bentuk karya abal. Dengan demikian, langkahnya adalah mendefinisikan dulu baru mengukurnya. Next, salah kaprah mengenai pengolahan ya, dalam hal ini kita ambil contoh adalah regresi linear berganda. Kadang, peneliti tidak benar-benar memahami fungsi dari koefisien determinasi yang dicerminkan oleh R square uji F maupun uji T sehingga kadang pemaparan katanya terbolak-balik ini sering terjadi di kalangan mahasiswa gitu. Wah, saya tidak meneliti uji secara bersama-sama, maka saya tidak memaparkan apa yang namanya uji F gitu, yaitu nggak bisa karena uji F itu rangkaian dalam regresi berganda. Walaupun kita tidak mengangkat di uh, rumusan masalah Nah, itu tetap harus dilakukan, bahkan harus fit gitu, cak. Nah, seperti itu, apa yang sering terjadi adalah eh, kadang terbolak-balik dalam penyajiannya. Nah, seperti itu, next. Nah, pembahasan dan keterbatasan penelitian. Nah, pembahasan ini memang penting banget, ya penting banget karena apa? Kita menghantarkan hasil dari statistik kita bahasa bahasakan dalam bahasa yang bisa diterima oleh uh, pembaca seperti itu terus kita membuktikan apakah hipotesis itu bisa diterima atau tidak diberikan penjelasan bukan hanya uh, secara statistik saja tapi secara makna yang terjadi di uh, suatu lapangan dalam hal ini lapangan apa yang kita kaji ya. uh, seperti itu bahkan kita juga harus mampu menangkap apakah dengan berpengaruh atau hipotesis ini terbukti nanti kaitannya dengan teori bagaimana itu juga harus dijelaskan di pembahasan lah keterbatasan ini sering dipahami oleh peneliti ini lebih sebagai kelemahan ya padahal sebenarnya keterbatasan ini adalah sesuatu yang kita kita tidak bisa jangkau lah gitu karena mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu nah, next nah, pengutipan pengutipan ini uh, yang sering kita lakukan nih pengalaman saya juga kadang dulu ketika kita mengutip dari sebuah sumber ternyata apa yang kita kutip itu terlalu banyak daripada apa yang tersaji gitu jadi daftar pustakanya kita le lebih banyak nih daripada yang tersaji di naskah penelitian kita nah, itu dinamakan padding, ya. ini padding beding ini mengutip dari bukunya padding ini mengutip dari bukunya Pak jogihanto seperti itu jadi kadang kita ini mengutip bahan-bahan itu secara lebih banyak dari apa yang sebenarnya oh, Maka mungkin daftar pustakanya ini melebihi merebih dari jumlah yang sebenarnya ini dinamakan padding. nah ini kadang kalau kita tidak detail itu bisa-bisa kecolongan tapi sekarang dengan adanya ini ya uh, referensi manager dan sebagai Zotero Mendeley dan sebagainya itu membantu kita untuk apa untuk menghindari dari fenomena padding ini sendiri next Oke okay, uh, saya kira penelitian apabila kita sudah memulai baik skripsi tesis disertasi ketika kita sudah memulai berarti ada, harus ada tindakan tindakan untuk apa tindakan untuk menyelesaikannya jadi segera kita kerjakan pasti ada suatu pengorbanan yang selalu kita lakukan ya untuk menyelesaikan baik skripsi tesis disertasi atau penelitian yang kita lakukan next Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita bisa saling bertukar pikiran, saling diskusi, dan sebagainya. Nah, seperti itu, waktu dan tempat saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih, Bapak Bayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. silakan bapak ibu yang ingin bertanya diskusi bertukar pikiran silakan umpung uh, beliau meluangkan waktunya ya pak dokter bayu silakan bapak bayu. ibu siap kalau untuk pak lukman apa sih yang tidak <laughs> saya jawab dokter bayu nah, ini ada rekan-rekan pak pak dosen farid Bu Umi Hanifah, silahkan. Oh, amat sore, Pak Dosen Bayu. Iya, Pak Dosen Farid, monggo silahkan, Pak Dosen. Sementara ini aman, tadi saya tertarik dengan obrolan uh, teori stakeholders. Nah, mungkin uh, karena saya butuh mendalam, jadi mungkin uh, butuh kawan langsung ke Pak Bayu. <laughs> siap, siap, Pak Farid. Oke. Okay. Atau ada yang ingin ditanyakan Pak Farid? Monggo. Pak Faridnya sudah. Um, ya, silakan Bu. silakan Yuk. Baik Pak, ini ada yang bertanya dari Ayo. Bapak Hisbullah Huda SPD MSI. Uh, mau tanya ketika dikatakan salah kaprah, apakah masih hmm. bisa dibetulkan? Iya. Saya kira ketika salah kaprah ini adalah sesuatu yang kadang ini sudah terjadi dan kita tangkap lah seperti itu. Jadi kesalahan dalam memahami atau menafsirkan sesuatu informasi atau konsep yang kadang terus kita mengambil tindakan itu menjadi kurang tepat. Nah, hal ini karena apa? Mungkin hal ini bisa ada mohon maaf banget nih. Misalnya kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik atau keakuratan mengenai informasi dan sebagainya sehingga kadang kita menghadirkan sesuatu yang kurang tepat saya kira hal ini dengan berjalannya waktu pengalaman kita meneliti dan sebagainya ini akan pasti kita dapat di termasuk juga saya sendiri saya sendiri terkait dengan penelitian seringkali mungkin salah kaprah ini saya lakukan terus dengan saya kadang berdiskusi kayak ke saya ikut nih Imam Ghazali dan sebagainya. Saya tanyakan, oh ternyata begini ya. Itu saya perbaiki dan kadang menjadi catatan saya yang kemudian saya tuliskan di pengalaman-pengalaman di yang saya sertakan uh, rekan-rekan ini semua tadi. Nah seperti itu. Dan pasti apakah ini bisa di apa nggih diperbaiki? Saya kira sangat bisa nggih. Nah, kedepannya itu pasti sangat bisa. Nah, seperti itu. Baik dari Bapak Hisbullah apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tunggu kalau Jadi untuk kadang untuk meminimalisir uh, terkait hal, adanya salah kaprah ini kadang saya senang, senang banget ketika saya harus berdiskusi atau bertanya kepada uh, dosen-dosen yang saya anggap pakar nih misalnya tidak dari kampus saya sendiri biasanya saya mencari dari beberapa kampus lain yang sering saya tanya misalnya di sini guru besar akuntansi itu kayak Prof. Kris itu dari CKPN terus ada beberapa kawan di UPN terus di kampus-kampus di Jakarta termasuk Pak Lukman dan sebagainya terus tempat kami apa ketika Dulu kuliah di Medan itu saya sangat ini sangat bukan membuka diri saya sangat ingin belajar kepada mereka ketika saya mengetahui hal yang itu tidak saya ketahui jadi saya semakin saya tidak tahu saya ingin semakin ingin bertanya kepada mereka gitu. mau tanya Pak. Bapak. 8, Pak jadi begini Pak seandainya e, jurnal itu sudah terbit Pak ya Terus apakah ada tim mungkin tim independen atau apa yang kemudian itu mengkoreksi dari jurnal-jurnal yang sudah yang sudah terbit, Pak? Contohnya saya saya misalkan menulis di di jurnal-jurnal itu yang mempublikasi itu kan dari jasa, Pak, dari jasa ya bukan iya. bukan dari nah dari jasa pokoknya. Nah itu nanti ketika sudah terbit itu apakah Kemudian ketika ada kesalahan, itu kan eh, apakah ada yang pembenaran dari lembaga itu atau bagaimana gitu? Bahasa oh, saya Pak, Matusun, Pak. Uh, untuk seperti itu ya, Bapak Kalau kita sudah finalisasi di publish, sebenarnya sudah tidak bisa diubah, gitu. Ya. Kecuali masih pada tahap edit atau review itu mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau biasanya sudah publish itu sepengetahuan saya sudah tidak bisa bapak sepengetahuan saya nggih karena kan eh, dokumennya Oke. udah fix nggih terus dipublik ke para pembaca atau para mereka yang mencari artikel kita itu biasanya kita sudah tidak setahu saya kita sudah tidak bisa mengutak atik nggih karena sudah difixkan oleh mereka kalau bisa lihat ada atik saya kira juga cukup bahaya kedepannya kalau ada hal-hal yang demikian maka Sebenarnya dari proses review dan sebagainya uh, perlu uh, sebenarnya tidak kita menyalahkan dari penulisnya tidak juga uh, ke hal ini sebenarnya uh, sudah diantisipasi oleh para reviewer di jurnal tersebut otomatis reviewer ini kan tugasnya mereview dari artikel artikelnya artikelnya ini Apakah sudah yeah layak untuk habis belum kalau mereka sudah menerbitkan atau sudah mereka berarti dianggap layak dong siapa yang menganggap layak otomatis reviewernya gitu. menilai kelayakan itu gitu. Ah, misalnya ada kesalahan-kesalahan mungkin dari apa yang Bapak paparkan eh, seperti itu saya kira ini menjadi uh, kejelian APR uh, para reviewer kedepannya untuk lebih apakah terhadap hal-hal menyangkut substansi maupun redaksinya nah, seperti itu. Ya, Pak. Alin, yang pertisar di... Pak, ada tambahan gini Pak. Saya kan praktisi seorang guru Pak ya, jadi guru s yeah. guru yang yeah. apa terkait dengan publikasi jurnal itu kan mungkin belajar untuk syarat kenaikan pangkat. Gitu, oh iya. Kan, nah ya, nah ini mau tanya Pak, untuk nilai kum itu atau nilai angka kredit untuk di guru, maksudnya yang di ya, ini untuk kenaikan pangkat guru yeah. itu nilainya hanya sedikit Pak oh, hanya tiga untuk jurnal nasional ya, iya. Pak, reputasi nasional nah, ya. untuk yang dosen kan tinggi pak, sekitar 10 ya, iya. atau 20an gitu. ya, iya. nah, mohon penjelasan Pak dan kemudian mungkin bisa dibawa ke tingkat eh, nasional da, Pak Menteri kenapa kok ada perbedaan ya, yang signifikan ya, untuk masalah nilai angka kredit itu Pak terima kasih Bapak sila ini... ya, ya. Pak Yuk berwenang Pak lukman kalau itu gila Saya juga kebetulan saya nggak membicangnya atau tidak pakar di masalah <laughs> apa ini namanya uh, nilai dari sebuah kum ya Bapak ya. Tapi saya akui ketika saya kemarin baru ngurus ke lektor kepala di 4B memang hal-hal uh, yang berbau terakreditasi, bereputasi, scopus dan sebagainya itu memang di tingkat atau di kalangan dosen memang tinggi bapak 25, 20 apalagi kalau kita penulis tunggal nih itu sangat mudah untuk diraih tapi bayangan saya apakah nilai misalnya kalau kayak, kayak kita nih guru besar itu poinnya 850 atau lektor kepala nih itu di di angka misalnya nih 400 550 atau 700 itu apakah di guru juga nilainya juga segitu enggak, Bapak? kalau di guru itu kalau saya 3D ke 4A itu membutuhkan angka 100 angka kredit Pak kemudian oh, gitu. kalau 4A ke 4B itu 150 Pak angka okay. berarti tidak jauh beda ya weh hampir sama Pak. hampir sama itu ya. mungkin konversi nilainya kalau di guru lebih kecil, oke, betul. Jadi, Jadi satu jurnal besar, ya. besar. Nah, ini harus diupayakan, di disampaikan ke forum guru ini <laughs> yang mengambil kebijakan ini supaya untuk pengurus kepangkatan itu lebih cepat. Kalau cuma tiga, apalagi yang levelnya nasional, yang tulisan nasional. itu. <laughs> Padahal guru kan tidak hanya menulis artikel, harus ngajar itu menghabiskan waktu juga kan Gini, ya. kira, nah, itu yang perlu apalagi ini baru apa baru adanya perubahan ini semakin ketol banget pembahasan ya, mengenai itu ya, begitu bapak mohon maaf terima <laughs> kasih gue, pak bayu terima. terima kasih pak bayu ya, ya. bapak Isulah terima kasih uh, baik selanjutnya untuk pertanyaan ya. selanjutnya Bapak izin bertanya untuk penentuan apakah skala yang dipakai itu likert, interval, atau yang lainnya, Pak? Uh, ini maksudnya dalam kuesioner atau dalam apa? Nih? Maksudnya ini mungkin Prof ketika kita membuat uh, paper atau apa, ini kita pakai likert, interval atau pakai apa gitu kali ya? Itu Prof, ada bingungnya gitu kali Prof mungkin. Pak Lukman Dan ini bicaranya praktek saya. Berdoakan kan uh, sekarang sudah kepala kan, sekitar. Ya? Oh, baiklah. Uh, jadi gini, sepengetahuan saya nih, walau uh, terkait pertanyaan yang ada di chat, kalau tidak salah ya Mbak ya. Nah, gitu. uh, jadi apakah skala yang dipakai Likert itu interval atau yang lainnya? Sepemahaman saya, ketika kita pakai skala Likert itu ada tingkatan itu berarti tidak mungkin nominal karena nominal itu pilihan ya kayak ia ya tidak perempuan laki-laki dan sebagainya itu nah, kalau ordinal ordinal itu uh, ranking tapi jarak yang satu dengan yang lainnya tidak sama misalnya uh, kita ditanya sepeda motor favoritnya apa kita akan nulis Honda rankingnya tapi mungkin dalam ranking satu kedua itu jaraknya nggak sama gitu, kita beda-beda tipis lah seperti itu jadi makanya dipahami ordinal itu jarak antara satu dengan yang lainnya walaupun sudah ada rankingnya itu jaraknya tidak jelas seperti itu tapi kalau interval seperti apa yang ditanyakan itu biasanya memang liket menggunakan interval karena Pelambangan dari nilainya itu jaraknya sama. Contoh kita misalnya kita ditanya di suatu kuisioner terus jawabannya adalah sangat setuju, setuju tidak setuju, sangat tidak setuju, maka ini adalah skalanya adalah skala interval. Nah kan kita menomori ini empat tiga dua satu atau kalau ada netral ya lima empat tiga dua satu lah seperti itu. Nah ini yang sering digunakan dalam skala Likert. Itu adalah skala interval. Kalau rasio nggak mungkin, karena rasio itu langsung nilainya. Misalnya utangnya berapa? 7 juta berarti ya 7 juta itu nilainya. Nah, seperti itu. Itu skala rasio. Nah, kalau skala likert itu biasanya memang menggunakan skala interval. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Ya. Ya, apa yang saya pahami dari pertanyaan itu tadi. Kuesioner kuisioner itu memang umumnya kalau mengenai data diri pendidikan sebagainya itu skalanya lebih kekaya e, nominal nih nah, terus kalau sudah ada yang pertanyaan sangat setuju dan sebagainya gitu itu masuk ke e, interval untuk kita olah ya, menjadi lebih mudah ketika kita masukkan dalam sebuah aplikasi pengolahan nih pengolahan seperti itu pengolahan data Mas seperti itu e, mbak Pak atau yang bertanya sih ya baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zainuri mm -hmm. Bagaimana mencari novel okay. dalam sebuah penelitian Apakah mm -hmm. di isu atau metode atau ditemuan risetnya okay. Pak Oke okay, Pak Zainuri terima kasih nah, di sini saya akan beri gambaran riset kuanti dan kuali boleh ya Pak Amdani ya nggak kuanti boleh ya nah, jadi saya coba kuali juga seperti Silahin, yang dulu <laughs> yang dulu dilakukan oleh Pak Hamdani juga ini Pak Hamdani ini dulu sering apa ya bergulat bersama ini maksudnya bergulat di riset ya ketika kita sama-sama di medan ini para pencari ilmu sampai ke medan gitu. nah, kalau di kuanti bagaimana kita melihat fenomena itu biasanya melihat eh, antara realisasi dengan harapan itu bisa Melalui data bapak jadi ada kesenjangan data yang tiba-tiba itu mencolok banget, nah, muncul secara meningkat, secara drastis atau menurun secara drastis, dan sebagainya yang disertai oleh ini informasi, data aktual, dan sebagainya yang menyebabkan, menyebabkan kita mengamati lebih dalam, nih mengamati lebih dalam. Nah, itu nanti akan memunculkan apa yang namanya fenomena, fenomena gap lah ya, seperti itu. Nah, terus kalau sudah ketemu seperti itu, kita cari lagi nih, cari lagi apa ada sih riset yang membahas tentang apa yang kita amati misalnya. Kalau saya tadi ya, kalau saya tadi penelitiannya adalah islamic social reporting gitu. Kenapa saya melihat itu? Negara kita kan mayoritas, mohon maaf ya ini mayoritas bukan terus mayoritasnya itu mayoritas Islam. Jadi penegakan terhadap eh, penerapan reporting terhadap islamic sosial reporting ini harusnya juga cukup kuat dong tapi ternyata enggak lah seperti itu ternyata apa tidak ada aturan yang baku dulu ketika saya meneliti maka memang pelaporannya itu tidak optimal ketika saya bicara tidak optimal buktinya apa gitu jadi diminta untuk menghadirkan bukti Oke saya ambil data nih jadi sebelum saya riset yang betulan nih saya sudah mengambil data atau saya mengidentifikasi lo ini loh tidak optimal berarti memang problemnya itu tidak optimal fenomena di lapangan itu tidak optimal maka saya sebagai peneliti perlu dong untuk meneliti nah, fenomena itu yang kemudian ditambah dari hasil-hasil riset yang mengatakan hal yang sama berarti ini koheren nih patut nih untuk kita laksanakan sebuah uh, penelitian lanjutan karena memang ada masalah lah Riset menjadi tidak menarik ketika memang tidak ada masalah itu. Kalau tidak ada masalah ketika ketika kita ditanya nih peneliti, masalahnya apa? Tidak ada pak, saya hanya ingin mengetahui. Kalau sekedar mengetahui, ngapain riset? Kan nggak ada fenomena atau problem yang benar-benar ingin dikupas seperti itu. Ibarat analoginya, analoginya gini. Orang minum air putih harusnya terobati, ya sudah memang nyatanya seperti itu. Kapan kita harus teliti karena seperti, itu. menjadi masalah ketika kita minum air putih, sesudah minum air putih kita kronis nih atau masuk ICU atau mungkin meninggal itu menjadi menarik untuk kita teliti. Karena apa? Ada ketidakwajaran di situ. Nah, gitu. Ini sebuah analogi saja. Terus, semisal dari riset kualitatif nih. Yang saya lihat di riset kualitatif selain ada problem mungkin ada fenomena yang menarik. Contohnya ketika saya berkunjung di Padang nih di, di Sumatera Barat saya melihat di Sumatera Barat itu di Sumatera Barat ini uh, tidak banyak bahkan tidak ada ya uh, yang namanya retail bisnis nasional seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya lah seperti itu untuk menarik untuk dikaji karena apa? Karena fenomena yang lain di daerah -di daerah yang lain fenomena ini sangat menjamur ya, seperti itu. Tapi di, mereka tidak ada sekalipun tidak ada sedikit pun ketika saya ke sana kemarin di beberapa kabupaten di Sumatera Barat memang nggak ada. Yang ada memang toko-toko kelontong. Jadi dari fenomena ini memang sudah tampak sebenarnya fenomennya apa? Mereka tidak ada berarti ada penolakan. Lah, berarti yang saya ingin teliti adalah Kenapa mereka harus menolak? Nah, seperti itu, itu yang belum tersaji. Nah, makanya oleh peneliti-peneliti kuali, itu yang dikaji walaupun fenomena di lapangan sudah tampak. Tapi apa yang menyebabkan? Behind the scene nya apa? Itu yang perlu diungkap oleh seorang peneliti. Kalau itu sudah diungkap, itu sudah dipaparkan secara jelas, ya ngapain kita meneliti lebih lanjut. Nah, Seperti itu. Begitu, Ngi. Eh, mungkin cara kita mencari gap yang kemudian bisa memunculkan sebuah novelti, Pak Zainuri. Nah, mungkin ada feedback Pak Zainuri. nih okay, maaf, um, ada yang mengatakan bahwa uh, novelty itu bisa di create di imrat gitu, introduction, uh, yeah. method, like. start and discussion gitu. Jadi yeah. bisa diletakkan kalau isu mungkin isu yang baru seperti tadi itu fenomena yang menarik ya yang yang apa namanya seperti tidak ada toko berjaringan sama sekali itu kan menarik mungkin menjadi isu yang utama mungkin juga novelty itu bisa dikredit metodenya yang yang berbeda yang masih belum ada atau ditemuannya mungkin jadi semuanya yang yang memang berbeda belum pernah ditemukan orang lain gitu makanya saya juga tadi dapat pencerahan ada fenomena gap masuk ke research gap itu baru bagi saya itu. Jadi terima kasih. Hmm. Yeah. Mungkin perlu memang perlu contoh-contoh me, apa namanya terus me, apa namanya menajamkan research gap ini. Ada okay. research gap, mungkin ada empirical research gap, ada theoretical research gap ya. Mungkin yeah. kalau mungkin ada contoh nanti saya bisa berbagi proposal terkait tentang riset yang ada contoh fenomenanya gitu. Jadi kadang memang dari Pak, Pak Januri ya, saya kadang kalau bimbingan ke mahasiswa, fenomenanya apa di lapangan ini? Ada masalah? Tidak. Nah, tidak ada Pak, tidak didapatkan. Ya jangan, nggak bisa Nuh. nanti saudara sebagai peneliti, banyak celahnya. gitu Harus menemukan uh, fenomena dulu di lapangan. Atau saudara amati apa nih yang menarik di lingkungan terdekat saudara? Tidak harus yang berat, yang ringan-ringan seperti kita mengamati apa ya tadi retail bisnis pak itu saya kira menarik banget di sana juga ada juga di, di sana juga tidak ada iklan rokok bayangkan di semua tempat di selain Sumatera Barat ini ada iklan rokok ya sebagai mungkin uh, pemasukan daerah dan sebagainya gitu nih iklan-iklan itu kan ya. di sana nggak ada di sana nggak ada jadi memang Kekuatan kearifan lokalnya cukup tinggi di sana. Kita mau berdebat apapun nggak bisa. Ketika sudah masuk ke sana, jika kearifan lokal mereka sudah matang gitu, tidak, tidak, mereka tidak akan berdebat masalah itu karena mereka sudah matang. Ya itu menarik banget ketika saya, ini bisa menjadi kajian dan ini saya lakukan di riset-riset saya di kampus yang kemudian didanai seperti itu. Saya melihat ketika Nyonseu ya ini artis tertentu dalam hal ini artis Chinese gitu itu di sana nggak seperti di tempat lain seperti itu mereka ada tempat tertentu ya hanya itu saja hanya di situ saja tidak bisa berkembang di daerah tempat yang lain itu yang fenomena yang ada di sana ya yang mungkin tidak ada di tempat lain seperti itu Pak Yen. Pak Bayu mungkin uh... Untuk riset-riset kuantitatif ya Pak, kan oh, yeah. hampir Paling. jenuh ya Pak. Kan hmm. hampir jenuh sudah, variabelnya pengaruh ini, ini, dan seterusnya. Hmm. Atau dibalik seperti tadi kan variabelnya itu-itu saja. Untuk hmm. memperoleh novelty itu di mana ya Pak, untuk yang yang baru okay. ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita berhenti. Iya, yeah, Bapak. Jadi, uh, untuk novelty seperti yang Bapak uh, paparkan tadi, sebentar, oh. mungkin bisa kita dari kalau bapak nih tadi bicara dari metodenya dari uh, hal banyak hal ya saya pernah uh, mengkaji mengenai uh, riset gap ternyata riset gap itu bisa dikaji dari hal yang kecil banget menjadi dan terus berkembang dari hal yang besar dari perbedaan apa ternyata perbedaannya itu tidak hanya melulu dari misalnya nih fenomena riset dan sebagainya tapi kadang juga bisa dilihat dari apa yang namanya mohon maaf nih misalnya alat analisis eh, seperti itu terus variabel eh, variabel sudah barang tentu ya eh. dan ini terus sampel tempat terus waktu dan sebagainya itu ternyata bisa menjadi eh, bahan dari eh, riset gap nah, sebentar pak ini saya pernah baca di Tulisannya kurma, nah ini sudah saya temukan nih, eh Kumar Kumar DM di 2020, ini mengenai perjalanan sebuah riset itu bahwasanya riset gap ini kita bisa nih gap in population, gap in analysis, gap in implication, gap in method nah seperti itu, terus ada gap in concept, terus gap in teori, perspektif metodologi, jadi banyak sekali yang kita bisa masukkan ke riset gap itu sendiri bapak. Nah, menurut Kumar ini ada banyak banget nah, dimana hal yang sudah diketahui nah, kemudian menjadi uh, ini menjadi sebuah uh, apa anggih? bisa menjadi sebuah uh, kontroversi atau konflik atau kontradiksi yang kemudian uh, mengilhami seorang peneliti itu untuk melakukan sebuah penelitian lanjutan dan menghadirkan di sebuah noveltingnya mungkin seperti itu bapak sampai tersebut. baik terima kasih terima kasih. Ye. ilmunya Ye. Bapak terima kasih. Ya, Bapak. Oh, baik uh, ma apakah masih ada yang ingin bertanya ya silahkan bagi yang mungkin jadi mungkin kadang yang sering terjadi ini juga uh, Mbak, bapak ibu semuanya terus pak lukman hamdan ya nah, ketika kita orang kuanti atau riset kuanti diuji oleh kuali atau riset kuali diuji orang kuanti gitu kadang ada hal yang mungkin uh, perlu disinergikan gitu pernah saya pernah saya mendapati pertanyaan gitu informasi seperti itu uh, hmm. orang kuali nguji kuanti terus ditanya gini Bu itu kepanjangannya apa t Wah, ini, ini sampai sampai apa ya ini? Sampai hari nanti ya enggak tahu ya. itu kepanjangannya apa? Ada itu kan simbol. Wah, ini ya bisa runyam mahasiswanya ini. Mahasiswa dosenya mungkin enggak tahu apalagi mahasiswanya gitu. Saya juga terus mencari T itu kepanjangannya apa ya? Ternyata enggak ada. kecuali kita bilang T panjang itu panjang itu ya tapi ternyata enggak gitu nggak bisa gitu wah ini yang kadang menjadi salah kaprah lanjutan ini apabila kita mungkin setidaknya kalau kita menguji kita cukup agak belajar nih terkait yang ingin diuji kalau seperti itu tadi ya kadang kasihan mahasiswanya kan seperti itu itu yang sering atau ini riset kuali nih ditanya variabel independennya apa uang Sampai ini lebaran, kucing nggak ada. Ini <laughs> kadang nah, kasihan gitu, jadi kita sama-sama terus belajar sih. Menurut saya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi dengan Pak Dokter Bayu. Silakan, mumpung beliau di senggang beliau nih silakan Bapak Ibu. Ini mungkin sebelum memancing uh, pertanyaan lagi, Prof. Uh, yeah. Pak Dokter Bayu, kadang. Di penelitian, ya, entah, S1 skripsi, tesis, dan atau apa itu lebih banyak pengutipan dari pada penjabaran. Gitu, okay. uh -huh. nah, sebetulnya yang terbaik yang bagus itu bagaimana, Prof? Lebih baik kita pengutipan, misalnya, 80 baru penjelasan kita atau penjelasan kita pengutipan lebih sedikit, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof? Jangan sampai kita pun jadi salah kaprah juga. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Ini pengalaman saya, ya, Pak Ustadz. Uh -huh. ya wakar wakaf ini terkenal di mana-mana. Nah jadi ini tulisan kok hanya kutipan gitu kan? Tulisan kok dipenuhi kutipan semua. Kayak kayak nggak nah, ada idenya sendiri. Nah, betul, kutipan ya. itu ide. Orang itu bisa mengutip dari berbagai sumber, ya kan? Sumbernya kan nggak sama tuh. wadeng sumbernya itu 25 pengutipan, beda semua, beda semua. Artinya mereka ini benar-benar mencari sumber atau data atau referensi yang memang berbeda dalam hal ini berbeda-beda, tapi bisa menyatukan menjadi suatu benang merah. Sebenarnya itu bukan lantas menjadi suatu hal yang uh, non-positif ya. Itu bahkan sebenarnya itu menjadi suatu hal yang positif saya kira. Karena apa? Karena memang untuk beberapa jurnal, jurnal yang bereputasi, itu kadang minimum referensi yang dikutip itu banyak banget tuh. ada yang di atas 25 di atas 50 bayangkan kita gitu. ngutip-ngutipnya <tip> mutep. bagaimana nih Kutipnya bagaimana nih cari yang sama itu yang sulit yang menggabungkan itu nah, jadi bukan itu lantas tidak bagus enggak pasti dari kutipan itu kita akan keluar dengan opini bukan opini ya ide kita pandangan kita kemungkinan bisa di akhir di akhir dari beberapa paragraf itu dengan kita menghembaskan ini loh yang akan kita mau, ini loh bedanya kita, ini loh konsep riset yang mau kita tulis, ini loh kontribusinya, ini loh implikasinya. Nah, itu nanti yang ide kita muncul di situ. Nah, tapi biasanya memang ide kita itu berawal dari sebuah pengamatan yang kemudian didukung oleh artikel-artikel yang sudah ada terdahulu. Nah, yang paling sulit ini sebenarnya kalau sebuah puzzle ini merangkainya gitu. Sumber yang berbeda-beda kita rangkai loh, dalam satu benang merah yang itu bisa dibaca orang dengan enak gitu. Wah, enak banget nih tulisannya ini berbobot ya. Padahal ketika kita menghubungkan satu sama lain ini menjadi tantangan yang paling menarik ini kan, ya kan? Ini saya pernah baca di sebuah jurnal ya. Ini minimum referensinya harus 25 atau kemarin saya ikut ICIS nih referensinya minimal 25 padahal halaman kita cuma berapa ya efektif itu 12 13. Wah, itu kita berlomba. Belum lagi kita membahas data kita, membahas data kita yang pasti itu tidak ada kutipannya. Yang pasti berkurang lagi kan. Nah, coba kalau kualitatif sumber wawancara apakah kita ada referensi? Kan enggak? Kan dari narasumbernya langsung ya itu yang menjadi tantangan ya seperti itu. Kita merangkai itu ibarat bunga Bagaimana kita menghadir sebuah rangkaian bunga yang cantik gitu. Idenya otomatis dari penulisnya dong, dari penelitinya tuh Ingin menghadirkan apa sih? Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau dalam persentasenya saya kira kalau 50-50 enggak -50, bagus juga ya. Maksudnya bisalah kayak 70-30. 70 itu bukan barang tentu bukan ide mereka yang kita kutip enggak gitu juga ada ide kita karena kita juga kadang ada sisi uh, manual ya kayak memodifikasi walaupun intinya dari mereka nih tapi kita kan pasti ada untuk menekan apa ya paling gampang menekan plagiarisme lah, turnitin kan seperti itu. Nah, ini pasti juga <laughs> adalah ide dari dari penulis kita gitu. yang memang uh, literasi kita juga perlu memang di riset riset internasional itu memang sangat bahkan isinya kutipan semua kalau <laughs> risetnya di Scopus atau di apa ya, moral Insight dan sebagainya itu ini kapan mereka mengeluarkan idenya semua kutipan gitu. Tapi enak kalau dibaca itu dalam gitu, berbobot itu Walaupun di beberapa paragraf mereka mengulaskan pemikiran mereka, oh seperti ini loh. Oh nanti seperti ini. Kita menghadirkan formula, kita menghadirkan konsep, kita menghadirkan bahkan ground teori dan sebagainya. Wah itu kan keren banget enggak mungkin mereka liar dengan uh, apa ya liar seganti semua opini mereka saya kira enggak saya kira itu jarang banget Bahaya itu kurang bagus sih karena secara quality karena tidak ada effort untuk untuk mencari ya, previous risetnya ya, seperti itu eh, mungkin okay. seperti itu Pak Lugman ambilai <laughs> Prof ini pencarinya satu lagi prof sebelum yang lain nah kadang mahasiswa ya B 1 S2 S3 atau paper kadang membuat grand apa membuat grand teori itu kadang bingung prof gitu kadang normal okay, okay. kadang banyak penjelasan-menjelaskan prof ya bisa manajemen padahal kan kita harus cari teori utama dulu kayak okay, ya, betul -betul. stakeholder atau nah ini bagaimana tips dan trik untuk ya bagi okay. S2, S2 S3 dan paper membuat grand teori yang tepat untuk ya penulisan prof ya okay. so, nah sebelum masuk ke situ ini ada yang minta link materi nanti dibagi ya pak Lukman ya minta tolong ya pak baik prof atau kalau yang ingin diskusi dengan saya bisa lihat TikTok saya nih mas dosen kan itu banyak membahas tentang apa penelitian ya pak Lukman ya itu ini beliau ini aktif di sosial media ini apa followernya ya lumayan sebelas ribu nggak terus ya benar uh, sebentar uh, tadi pertanyaan Pak Lukman menarik sekali uh, ketika bertanya mengenai sebentar Pak Lukman pertanyaan mengenai teori ya Pak Lukman ya jadi, ya. jadi uh, sebelumnya memang ini apa kamera saya ini lupa mau ini backgroundnya kayak saya putih iya, ya pernah <laughs> backgroundnya <laughs> kayak gak hilang <menghilangin>, lagi bro kayak <laughs> bling bling gitu ya aduh sebentar <laughs> <laughs> saya ganti yang biasa di video prof yang share ini apa just virtual backgroundnya kadang jangan ya. di apa jangan di ini kan prof ya nah, nanti aja ya ya nggak apa prof ya aduh nanti malah ada ada waktu lagi nanti Tutup dulu aja, nggak apa-apa nih ganti lagi, Aduh, ganti lagi. Perhatikan dulu. Gini, jadi ketika kita bicara masalah teori, itu banyak sekali yang bertanya itu uh, Pak Lukman. Jadi uh, bagaimana mencari teori? Itu paling mudah adalah riset kita itu bicara tentang apa ini hmm. intinya Gini. Okay. Sosial. Kita langsung teo cari. Teori yang berkaitan tentang sosial itu apa? Nah, oh, sosial itu dalam hal itu gimana uh, pengoptimalan, uh, misalnya aktivitas sosial perusahaan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan intinya. Ini asumsi dasarnya, ini apa? Teori uh, sosial gitu ya. Teorinya apa nih yang bisa terkait? Kita juga harus membaca dari teori itu sendiri. Nah, teori itu sendiri. Berbicara mengenai apa nih, misalnya, kalau stakeholder atau legitimate pengakuan di mana perusahaan ini, nilai yang berjalan di perusahaan itu dengan nilai sosial bisa berjalan bareng nih, atau stakeholder kepuasan terhadap para... Uh, apa nih, uh, pemegang ini, kita harus penuhi semua, termasuk dari masyarakatnya ini. Oh, berarti masuk nih, tulisan kita yang kita harus memang paham memang harus baca nih itu harus asumsi dasarnya apa gitu jadi kita harus paham nih oh, kecurangan fraud gitu kayak kecurangan utamanya siapa ke agensi ya karena teori agensi itu berbicara konflik kayak gitu. nggak mungkin kita berbicara kecurangan kok pakainya stakeholder memenuhi keinginannya siapa kan nggak mungkin ya gitu jadi kita harus paham dulu nih apa yang kadang tidak kita pahami kita bicara profit tapi pakai teorinya adalah agensi kok bisa ya gitu kita bicara masalah ketika kemarin saya mereview ini pengalaman saya Pak Lukman saya mereview gitu proposal riset gitu bicaranya masalah marketing teorinya agensi dan dalam marketing ini ada konflik apa saya bayangkan sampai tanya ke peneliti ini sebenarnya konfliknya apa sih di marketing ini kok bisa pakai teori agensi agensi kan bicara masalah konflik antara principal dan agen nih kok bisa marketing profit kok pakainya agensi deh Ya ini yang penting saya ngambil teori gitu aja, Pak. Waduh, bahaya banget nih. Itu comoh yang sama kayak gitu, Prof ya. Langsung teori aja, Prof ya. betul, Pak. Bahaya gitu, Prof. Bahaya, Prof ya. ya. saya kira bahaya banget dong. Ya oh. kalau yang baca kawannya, kalau yang baca ini <laughs> kayak Adrian atau orang-orang yang menggunakan artikel kita gitu, apa enggak. Wah. Repot nih apalagi yang baca guru-guru besar, aduh kudu-kudu besar kita gitu ya kita setidaknya Oh ini sudah normal ini Pak sudah apa namanya eh, mengantisipasi hal tersebut nah, ini sudah enggak kelihatan aneh normal lagi alhamdulillah Allah. Gitu, <tuh> <Sahabat>. <tuh> nanti share materinya Insyaallah saya sangat berkenan banget untuk membagi diskusi lanjutan saya juga sangat terbuka banget untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di forum ini monggo uh, mungkin ada hal yang kurang dari saya Pak ini tadi kurang seperti ini atau apa namanya itu kayak Pak dosen Farid uh, Pak dosen Farid uh, uh, ngobrol masalah teori stakeholder, oh boleh banget Pak Farid, di luar forum ini sangat terbuka saya untuk itu, ya stakeholder ya. Nah itu saya nggak terbatas hanya forum ini, karena juga saya pada desa juga ingin sama-sama belajar, saya mungkin juga banyak harus belajar ke Pak Lukman atau Bapak-Ibu semua yang ada di uh, forum ini, seperti itu. Begitu ya Pak Lukman ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi monggo, saya tidak Oke, keberatan untuk menjawab, baik ataupun baik. di luar forum ini juga saya tidak keberatan, seperti ya, itu Bapak-Ibu semuanya. Silakan Bapak-Ibu, bagi yang ingin bertanya lagi, terkait masih punya problem terkait penelitian, diserta atau apapun, tidak usah mau takut. hubung masih ada waktu, Bapak-Ibu. Enggak, Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Untuk sudah cukup jelas, dan lagi, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Pak Misbahuddin ada, Misbah tadi minta materi. Bapak-Ibu, besok masih ada acara kedua ya dengan beliau ya? Insya Allah. Oh, dengan saya ya. lagi, Pak. Saya lagi ya? bapak <laughs> jam 3 ya. <laughs> besok praktek SPSS berkait ini. Jadi, mana tahu Bapak-Ibu masih bingung atau apa di SPSS untuk mendalam. Silakan, yang ada luang waktu, silakan bergabung di acara kami lagi jam 3 besok, Bapak-Ibu ya. <clears throat> hmm. Seperti itu, mohon. mungkin SPSS kita sering yang sering kita gunakan dulu ya pak ya, kayak regresi berganda itu yang mungkin sangat bermanfaat ya. Jadi dulu mungkin ini tambahan. Saya pernah, saya pernah bertanya gini, penelitian kayak kayak gitu, anu pakainya SPSS, SPSS lagi gitu. Tapi saya pernah dengar jawaban dari sebuah Uh, yang saya anggap guru ya itu bicara gini, SPSS ini hanya sebuah alat, bukan kelemahan dari riset kita. Ibarat sebuah alat itu bagaimana kita mengiris, uh, menganalisis dengan pisau analisis yang tepat gitu. Kalau memang melihat secara uh, kausalitas seperti itu sebab akibat ya paling pas dengan misalnya regresi, regresi kita bisa pakai alatnya SPSS. Nah, dan sebagainya lah seperti itu sebenarnya ini sebenarnya ini ada anak mau lewat benar. enggak Ini Prof sebelum closing mungkin ada sorry, ya? cari tadi ya. saya. Pak Dr. Ms. Bahudin ya? Uh, uh, tanya bagaimana penentuan ini ya? Sample ideal, Prof. Sampel ya? Iya, Prof. Jadi uh, kalau kita memang... sampel yang ideal ini sebenarnya kalau secara secara ini ya secara umumnya ini eh, tergantung dari tujuan atau survei yang akan kita lakukan ya, seperti itu jadi sampel yang ideal ini biasanya kita bicara apakah ukuran sampel nah, harus cukup besar atau memang idealnya kita harus melihat margin of errornya terus tingkat kepercayaan variasi dalam populasi oh kalau cukup besar kita bisa pakai rumus ya, yang yang melibatkan berapa ya sloven dan sebagainya itu ya mungkin 10% dan sebagainya yang dianggap bisa atau layak kalau nah, kita menggunakan rumus itu nih jadi ketika kita ada pengurangan pengurangan populasi menjadi cuma sampel yang cukup kecil itu dianggap tidak biasa seperti itu maka kita harus menggunakan rumus yang sesuai gitu Apakah Uh, populasinya ini bisa diperkirakan atau dihitung atau tidak lah itu juga kita harus bisa mencocokkan itu terus uh, diusahakan uh, ketika kita misalnya peng, penentuan sampel pengambilan, pengambilan sampel nih pakai uh, apa mempunyai kesempatan yang sama atau tidak random atau tidak lah seperti ini kita juga harus bisa uh, memikirkan apakah nanti ketika kita melibatkan itu uh, cukup representatif atau tidak. Apakah kita harus mengambil secara acak atau tidak nah, seperti itu? Kalau tidak secara acak ya kita memang harus menemui uh, sampel itu yang kita libatkan itu ya secara biasanya face to face. Kalau saya dulu face to face, kalau sekarang kita bisa menggunakan apa yang namanya. Google form nah, jadi yang pertama tadi kita harus melihat ukuran sampelnya juga harus representatif terus juga eh, yang perlu dilibatkan adalah dari penggunaan rumus tadi biasanya membantu eh, membantu peneliti ini untuk cukup efisien gitu efisien efisien. Wah ini sampelnya seribu nih kita nggak mungkin nih walaupun sebenarnya ideal tapi itu saya kira dari waktu tidak ideal gitu ah seperti itu itu yang perlu diperhatikan oleh peneliti juga jadi ketika seperti itu ketika kita bisa mengerucutkan eh, populasi menjadi sebuah sampel dalam penggunaan rumus yang dalam hal ini eh mereka mempunyai kesempatan yang sama atau tidak nah, itu itu yang perlu diperhatikan apabila standar-standar atau Rule of the game dari itu terpenuhi, saya kira itu bisa dikatakan ideal, Bapak. Seperti itu. Silakan Pak Dokter Misaudin, apakah ada feedback? Silakan. cuma kalau sekarang yang terjadi itu pengambilan sampel itu ini ya pak Amdan ya kita jarang Betul. bertemu langsung realitanya faktanya seperti itu ketika kita bicara eh, kita akan menemui sampelnya sampel yang siapa kan saudara pakai Google Form gimana cara dia menemui <laughs> dunia sekarang prof ya dunia maya <laughs> dunia maya nah, itu cukup membantu sih tapi nanti pertanyaan saudara bisa memastikan kalau mereka umurnya 27 dari mana gitu lebih repot lagi karena ada nih penguci yang tanya seperti itu kan mereka cuma ngisi pom isinya buktinya dari apa ya misalnya ya ada kan beraneka ragam dan itu kadang ada yang demikian jadi memang ada feedback dari Pak Dr. Misbah eh probability dan non-probability gitu ya Probability Sampling dan Non Probability Sampling. Saya kira uh, ketika kita mengerucutkan kita bisa pakai salah satu penggunaan pengerucutan eh, sampel penggunaan rumus-rumus itu digunakan bapak saya digunakan bapak itu sudah bisa dibilang ideal. itu hal yang menyertai secara justifikasi kita juga sudah pegang, Insya Allah eh, itu tidak masalah seperti itu. Dan yang perlu diketahui kadang apakah Nah, Sampel itu dalam pengambilannya probability atau non-probability. Nanti itu biasanya yang dikejar di situ, Terkait uh, subyek riset kita. ya Siapa yang kita lipatkan? Terima kasih, Prof. Saya belum, Prof. Wah, oh, itu Prof. doa itu Prof. Dua, itu Prof. Dua, itu Prof. Dua, itu Prof. Dua, itu Prof. Dua, itu Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Uh, baik, sebelum kita tutup. Uh Apakah ada closing statement dari Pak Bayu? Oke. Okay. Closing statementnya nya apa ya Pak ya? Nah, apalagi seorang akademisi nih ya. Kalau saya itu seperti, ini Tan Malaka atau siapa ya? Kalau kita sebagai seorang akademisi itu menulislah gitu ya. Menulislah itu kita akan terekam. Nah, kalau tidak menulis kita akan hilang dari sejarah. Nah, seperti itu. Bagaimana agar penelitian kita hasilnya tidak bias? Eh, masih ada nih? Ini masih boleh dijawab ya, Satu lagi prof, satu lagi prof. iya. Siap. Bagaimana agar nih saya tulisnya penelitian kita tidak bias betul sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi agar penelitian kita tidak bias itu yang satu. Nah, kita harus bisa menentukan rumusan masalah atau penentuan penelitian yang jelas dan spesifik. Nah, biasanya, ini boleh kuali, boleh kuanti ya. Nah, pengumpulan data, misalnya kalau kuesioner nih, kalau pertanyaannya banyak banget, orang itu konsentrasinya udah buyar nih kalau banyak banget. Ya kita anu, hantarkan dalam pertanyaan yang bisa dibilang cukup representatif ideal nah, sehingga apa sehingga orang itu bisa fokus memfokuskan pada hal-hal yang relevan terkait dengan topik terus yang kedua adalah metode nah, misalnya kita metode nih kita meneliti meneliti metodenya harus tepat harus tepat contohnya apa contohnya kalau kita ingin melihat korelasi nggak boleh pakai regresi nggak boleh pakai namanya eh uh, Ya, banyaknya titas dan sebagainya ya bisa pakai per atau ya alat analisis atau ini metode yang sesuai gitu Nah itu yang harus di yang berikutnya adalah pengukuran, ya atau biasanya kita sebut dengan pemproksian gitu nah, biasanya kita profit pakainya laba Oh ini mencoba pakai hal yang lain Wah hasilnya kok malah tidak sesuai hipotesa berbalik atau mungkin lebih ekstrim lagi lah itu dikhawatirkan tidak menunjukkan uh, apa ya realita fenomena yang sebenarnya lah seperti itu jadi pengukurannya harus tepat seperti itu ya itu juga harus diperhatikan maka beberapa peneliti ini kalau kita mengutip dari riset terhulu, bukan jelek karena kadang pengukuran itu sudah dilakukan oleh peneliti dan Wah, valid nih nah, kita bisa lakukan kembali Uh, inovasi kita boleh nih eksperimen tapi ketika nanti diuji Apakah hasil itu menunjukkan hal yang sebenarnya atau tidak ketika eksperimen itu yang itu menjadi sebuah ini ya pengujian yang harus benar-benar dicermati uh, seperti itu terus kadang seperti pertanyaan yang saya tadi kadang kita perlu yang namanya ini ya fair fair terus harus uh, jujur uh, seperti itu kadang peneliti itu nyansi ada sisi memodifikasi, padahal itu memodifikasi, memanipulasi. Apakah semua peneliti itu jujur gitu ya? Oh, ini bulan puasa nih, enggak juga gitu. Enggak juga lah, itu yang kadang menyebabkan hal-hal yang seharusnya. Eh, uh, ini menjadi mungkin malah uh, bias juga tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. itu apakah itu terjadi walaupun kita akademisi itu mungkin terjadi itu mungkin terjadi pada saat kita pengolahan data sebagainya itu mungkin terjadi ada yang ketidakjujuran ketidak apa ya ketidaktransparasian itu sikap atau etik yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti gitu. Karena tidak tidak semua 100% terus apa adanya itu Yang ada kadang ada sedikit ada apanya gitu. Nah, itu yang Sering nggih tadi Jadi dari mulai kita ini, siapa ini? Mbak Rosi atau Bu Rosi yang mulai dari penentuan pertanyaan misalnya atau rumusan masalah itu harus jelas spesifik. Terus metodenya, terus pengumpulan datanya, terus analisis sampai melaporkan hasil analisis juga dengan harus jujur. Cara makna. Seperti itu mungkin Bu atau Mbak Rosi. Nah, seperti itu. sih apakah ada feedback sebelum kita closing? Oh, sudah? oh kasih, baik, <laughs> so. Aduh, Pak Lukman ini ini. Senior ini sudah lk ini ya? <laughs> uh, Pak Lukman ini junior tapi lebih senior gitu. <laughs> Yung, aja, eh, uh, baik. Terima kasih kepada Bapak Dokter Bayu Tujahyo Sdn. Atas nama para Mungkin uh, mau dilanjut lagi Pak terkait closing statement. Iya, iya. closing statement tambahan, Additional <tuk> time, additional time, diinjuri time, bro. <tuk> ini ya, saya tuh katakan ini uh, uh, Mbak Srit bu sri atau mbak sri atau ya, Jeng sri ceng sri nah. ya <laughs> itu kalau kita kaitannya dengan karya itu saya kadang ada catatan singkat catatlah diri di papan skor gitu ketika kita nama kita tercatat nih di papan skor gitu otomatis akan bukan kita terus e, ini loh saya dan sebagainya enggak berarti kita ada aktualisasi diri kita yang benar-benar uh, ada respect nih, ada respect, ada semacam appreciation lah seperti itu dari orang-orang sekitar ya seperti itu, bukan lantas kita dalam hal pamer dan seperti itu enggak, nah, tapi catatlah diri di papan skor ini kadang memotivasi saya untuk terus berkarya gitu ya. dalam hal-hal yang dalam hal ini positif seperti itu mbak sih jangan di suruh nambahin closing statement lagi 3 kali nanti lima baik, kali baik, sobat. Baik. terima kasih Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih banyak pada narasumber yang telah memberikan ilmunya serta terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir semoga banyak ilmu yang didapat hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Ya. Uh, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdallah. Alhamdulillah. Uh, saya selaku pembawa acara, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum kita uh, live, mohon untuk di on-camp terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita ya, mau Bapak. dokumentasi sebentar. Dokumentasi sebentar Bapak Ibu. Silahkan di on kameranya ya Bapak Ibu. Enggak di open kamera Bapak Ibu. Jalan Bapak Ibu on kamera, di open. Kita dokumentasi. Bagi yang tidak senang Sudah ya bapak ibu. Sudah tidak ada yang mau on kamera lagi. Di sini ada satu slide saja bapak ibu. Satu dua tiga. Sudah baik. Terima kasih bapak ibu semua. Oke. Okay. Thank <laughs> you.